Assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh kami perwakilan dari wisuda putri akan membahas mengenai hadis maudu yang referensinya diambil dari taisir musalah hadis karangan dokter mahmud tohan mbak coba lihat deh itu kira-kira berita hoax bukannya? Oh iya, itu adalah salah satu dari berita hoax. Ngomong-ngomong, dalam kitab dalam ilmu hadis berita hoax itu seperti apa ya? Kalau dalam ilmu hadisnya berita doak itu seperti hadis maudhu, yaitu al khabibu al mukhtalaku al masnuu al masubu Ila rasulillah saw. Maksudnya. Kebohongan yang direkayasa dan dibuat-buat lalu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Oh begitu. Nah kemudian mengenai contoh dari hadis maudhu tersebut apa? Contoh dari hadis maudhu seperti hadis yang diriwayatkan oleh golongan Syiah yaitu syarul ali yunus kairul basyar manusia kafar maksudnya rombongan syiah itu golongan yang terlalu mengistimewakan ahli bait sehingga ketika ada orang yang mengingkari ahlu bait mereka dianggap kafir oleh golongan syiah tersebut oh berarti golongan syiah meriwayatkan hadis mengenai keutamaan keutamaan ahlu bait berarti hadis maudhu dan hadis doiv itu sama Oh ya jelas beda hadis maudhu itu bukan salah satu bagian dari hadis do'if Hadis maudhu itu hadis yang berdiri sendiri, maka dari itu hadis maudhu memiliki tingkatan paling rendah di antara hadis do'if yang lain. Seperti kaidah syarul ahadisi al doivati wa abba huha ya min anwail ahadisi al Kamu ingat nggak hukum meriwayatkan hadis maudhu itu seperti apa? nah, kalau mengenai hukum periwayatan hadis mauduh sendiri itu sudah dijelaskan dalam kitab mustola hadis ajma'al ulama' ala annahu li ahadin alima halahu ma'nan kana illa bayani maksudnya, para ulama itu telah bersepakat e, untuk orang-orang yang sudah mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis maudhu itu sama sekali tidak boleh diriwayatkan bahkan disebarkan terkecuali pada akhirnya orang tersebut mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis maudhu. Nah, misalnya pada saat itu Imam Bukhari datang ke Irak. Kemudian beliau disodorkan beberapa hadis maudhu. Tetapi setelah menyebutkan hadisnya, Imam Bukhari menjelaskan bahwasanya ini adalah hadis maudhu. Nah, hukum ini juga diperkuat dengan adanya hadis dari Imam Muslim yaitu Manhdathani bihadithi, manhdathani bihadithi yurah, anhu khabibun, fahu ahadul kathibain. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, mengapa ya orang-orang itu ngomong-ngomong kenapa orang-orang masih menyebarkan hadis maudhu? Padahal di sini sudah dikatakan hukumnya itu tidak boleh. Kemudian berasal dari mana sumbernya orang-orang mengeluarkan hadis maudhu. Biasanya orang-orang itu meriwayatkan hadis maudum melalui dua sumber. Yang pertama, imma an al min adihi. Ada kalanya timbul dari perkataan diri sendiri, kemudian menisbatkan kepada Rasulullah lalu meriwayatkannya. Sedangkan yang kedua, wa imma hukamai wa isnadan. Ada kalanya diambil dari perkataan ahli hukum atau sebagainya, lalu menisbatkan kepada Rasulullah kemudian meriwayatkannya oh seperti itu kemudian bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa mengetahui dan membedakan apakah hadis ini hadis maudhu atau bukan hadis maudhu kita bisa mengetahui bahwa hadis tersebut hadis maudhu melalui empat cara yang pertama bil yaitu pengakuan dari orang yang membuat hadis maudhu tersebut seperti Abu Isma bin Abi Nuh bahwasanya mereka meriwayatkan Keutamaan-keutamaan surat dalam Al-Quran yang kedua, ada sesuatu yang menempati tempat pengakuannya. Contohnya, dia meriwayatkan suatu hadis dari Syekhnya, padahal dia tidak pernah belajar langsung dengan Syekh tersebut karena Syekhnya sudah meninggal jauh sebelum dia lahir. Sedangkan yang ketiga, ada indikasi dari seorang rawi tersebut seperti golongan syiah yang meriwayatkan suatu hadis tentang keutamaan-keutamaan al-hubayt itu menunjukkan suatu komunitasnya sedangkan yang terakhir al inatun fil marwi ada tanda pada hadis yang diriwayatkannya misalnya ketika kita menemukan suatu hadis yang lafannya janggal atau bertentangan dengan nas al quran itu sudah pasti dinamakan hadis maudhu. kita bisa mengetahui caranya dengan begitu uh, tapi Kira-kira apa sih motivasi mereka ingin meriwayatkan hadis maldu? Uh, uh, mengenai motivasi itu biasanya ada enam motivasi untuk orang-orang membuat hadis maudhu Yang pertama adalah takorruf ta'ala Mereka membuat hadis maudhu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maksud mereka itu untuk mendorong masyarakat agar berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kemudian yang selanjutnya adalah al intisarul Madhab Atau mendukung madhab Nah contohnya eh, Pada zaman saat meninggalnya Khalifah Usman bin Affan Itu ada ada beberapa golongan Yang saling berseteru Di antaranya itu adalah golongan syiah Nah kemudian golongan syiah ini Mengeluarkan sebuah hadis maudu Yang di dalamnya itu berisi tentang eh, Keutamaan Ahlul Bayit Dan Ali bin Abi Tholib. Nah kemudian yang ketiga adalah atau Nufil Islam Atau bertujuan untuk menghancurkan agama Islam Karena pada zaman pada zaman Nabi Alaihi Wasallam Itu ada sebuah Kaum bernama Kaum Zindik Nah Kaum Zindik ini Mereka berusaha menghancurkan agama Islam Tetapi karena dia Tidak bisa menghancurkan secara terang-terangan Maka Kaum Zindik ini Membuat sebuah hadis maudhu Yang di dalamnya itu e, berisi tentang Segala sesuatu yang bisa menghancurkan agama Islam nah kemudian yang ketiga adalah at tazalluf ilal hukam maksudnya menjilat pemerintah nah maksud dari menjilat pemerintah e, jadi orang-orang membuat hadis palsu supaya dia itu bisa lebih dekat dengan para penguasa atau pemerintah bahkan mereka bisa dipuji oleh pemerintah tersebut semata-mata hanya keinginan dawa nafsunya sendiri kemudian yang selanjutnya adalah qas e, du atau mencari popularitas atau ketenaran. Jadi mereka mengeluarkan hadis maudhu supaya mereka bisa terkenal karena mereka dia itu hanya satu-satunya orang yang bisa mengeluarkan hadis tersebut. Nah kemudian yang terakhir itu ada atakasub watalabur rizki. Jadi tujuan mereka mengeluarkan hadis maudhu untuk mencari rizki misalnya ada seorang penjual kurma muda. Kemudian dia memperliwiatkan sebuah hadis mautuk yang di dalamnya itu berisi tentang keutamaan memakan kurma muda, sehingga banyak sekali orang yang berminat untuk membeli kurma muda tersebut. Oh, berarti kita juga perlu ya mempelajari hadis, terlebih di zaman sekarang kan sudah banyak berita-berita hoax bertebaran. Betul sekali, kita sangat perlu untuk mempelajari ilmu hadis karena ilmu hadis itu ilmu yang sangat kontekstual artinya sampai zaman sekarang pun kita masih bisa menggunakan ilmu ini nah apalagi kita ketahui di zaman ini banyak sekali isu-isu dan berita hoaks yang saling bertebaran nah karena pada dasarnya agama Islam itu telah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh membuat bahkan menyebarkan berita bohong karena hal itu bisa membuat fitnah dan membuat kehancuran untuk NKRI Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh